Tersebut kepada jalan yang benar Ma'asyarul muslimin Yang semoga dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Telah kita ketahui Bahwasanya Kita ini hidup Di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka, hendaknya kita membentengi diri kita dengan adab-adab serta akhlak yang bisa menjaga diri kita dari apa? Dari fitnah-fitnah dunia. Dan dengan maksud yang sangat agung ini, dengan adab ini, ini termasuk maksud terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'idtu liutammima a'mal." Innamabu'itstu liutammima Tidak lain saya terutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Ini adalah maksud yang sangat besar tentang terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara adab ini, Perlu kita ketahui. Bahawa adab itu, Memiliki rukun-rukun. Dan yang paling indahnya, Tentang rukun-rukun adab tersebut, Apa yang dikatakan, Oleh Muhammad. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Wa min babil amanah. Buah perkataan ini kami dengar dari salah satu syekh yang berziarah dahulu ke Darul Hadits bil Fuyush. Syekh Muhammad bin Ali Ad-Dali hafizahullah. Beliau berkata, kalau محمد ابن أبي زيد القيروان رحمه الله جماع آداب الخير وعزمته تتفرع من أربعة حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمد ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصره النصاحة لا تقضب ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم jadi, adab-adab itu memiliki rukun-rukun. Dan yang paling indahnya, apa yang dikumpulkan oleh al-imam meneliti tentang adab-adab yang mana dengan telitian beliau ini. Yang terkumpul di dalam empat hadith. Itu akan menambah derajat kita. Di dalam apa? Di dalam akhlak, Di dalam adab. Kata beliau. Jima'u adabil khairi wa azimmatuh. Bahawa perkumpulan adab-adab yang baik dan pengikatnya tatafarra'u min arbaati hadith itu terkumpul atau bercabang pada empat hadith yang pertama min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir hendaknya dia apa? hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik kalau tidak bisa hendaknya dia apa? terdiam coba perhatikan hadith ini apa yang terkandung di dalamnya saya yakin banyak dari kita yang menghafal hadith ini hadith yang empat ini ini terkumpul di dalam apa? Dalam Arba'in An-Nawawi. Kandungan dalam hadith ini. Ini mengandung tentang hendaknya kita menjaga lisan. Hendaknya kita menjaga lisan. Jika kebaikan, ucapkanlah. Jika keburukan, tinggalkan sebelum kita menyesal. Dan betapa banyak hadit-hadit yang berkaitan dengan lisan itu kembali kepada hadit ini. Contohnya hadit Namimah. Adu Domba berkaitan dengan lisan. Ghibah menggunjing saudara kita. Membicarakan keburukan-keburukan saudara kita. Ini kembali kepada hadit ini. Lakna tentang laknat kembali kepada hadit ini. Istiza, molong mengolok-ngolok agama itu kembali kepada hadith ini. Masya Allah, di zaman kita ini, lisan itu seakan-akan binatang buas, sedikit-sedikit mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang akan merusak persaudaraan kita. Banyak dari kita karena ucapan. Terjadinya perselisihan. Terjadinya kebencian antara saudara. Terjadinya kebencian antara anak dan orang tua. Karena lisan. Kemudian hadits yang kedua. Dari adab ini. Apa yang dikatakan oleh. Ibn Abi Zaid Al-Qarawani yaitu Sabda Rasulullah Wasallam Min husnil islamil mar'i Tarkuhu Ma la ya'ni Termasuk Dari kebaikan agamanya seorang hamba Dia ber Min husnil islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'ni Termasuk dari baiknya keislaman seseorang Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya Apapun itu Kala Abu Dawud Ha'adal hadith rub'uddin Abu Dawud rahimahullah berkata Hadith ini Min husnil, islamir, min husnil islami mar'itarkuhumala yaknih Hadith ini, ini mengandung seperempat agama. Perhatikan, seperempat agama ya, bukan seperempat apa? Akhlak. Bahkan, Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, Al-Abu Dawud, Hadha al-hadith rub'ud-din, Wa akul nisud-din, Balhi akulluh. Kata ibnu Hajar rahimahullah, Abu Dawud rahimahullah berkata bahasanya hadit ini ini seperempat agama. Akan tetapi saya katakan bahawa hadit ini adalah seperdua apa agama bagi duanya agama setengahnya agama. Bahkan hadit ini adalah seluruhnya agama. Kenapa? Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, kita ucapkan kalau hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada kita, kita tinggalkan. Perkara-perkara kemaksiatan tidak bermanfaat bagi kita, kita tinggalkan. Kesyirikan tidak bermanfaat bagi kita, kita tinggalkan. Kebid'ahan tidak bermanfaat bagi kita. Kita tinggalkan, bahkan perkara-perkara yang mubah sekalipun kita tinggalkan kalau hal tersebut tidak apa, tidak bermanfaat bagi kita. Justru terkadang sesuatu yang mubah itu akan menjadi haram. Contohnya, misalnya yang sering terjadi di antara kita, misalnya main bola, misalnya. Main bola adalah sesuatu yang mubah. Boleh-boleh saja diperbolehkan. Akan tetapi, terkadang permainan bola ini akan mengantarkan kita kepada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Dia main bola sampai apa? terlewat waktu Maghrib. Wah, ini keterlaluan ini. Dia melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita ulangi hadis ini. Min husnil yani Termasuk dari baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, kita tinggalkan. Misalnya di masjid ini, ada suatu perkara-perkara yang memang itu ditangani oleh seorang imam. Jika orang lain masuk, maka apa? akan merusak. Ada di sana perkara-perkara yang hanya ditugaskan untuk pengurus masjid. Jika orang lain masuk, maka akan merusak. Di sana ada perkara-perkara yang dikhususkan untuk para ulama' Orang-orang yang berilmu di dalam perkara nawazil apa yang turun kepada hamba tentang fatwa-fatwa bagaimana kira jadinya jika seorang penuntut ilmu yang baru-baru belajar untuk apa? untuk berfatwa akan merusak di sana, perkara-perkara yang dikhususkan untuk para pemimpin, waliul amar, pemerintah, misalnya dalam perkara jihad. Jihad itu tidak boleh dilakukan, haram kecuali dengan izin pemerintah, pemimpin kita, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Makanya, kalau ada... Orang-orang yang masuk untuk dalam perkara ini, dalam perkara jihad ini, menghalalkan jihad tanpa adanya pemerintah, akan rusak. Mahasyarul muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian hadith yang ketiga, dari apa yang disebutkan oleh al-imam Muhammad ibnu Abi Zaid al-Qairawani rahimahullah tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat. Aushini ya Rasulullah. Seorang lelaki ini berkata, "Aushini ya Rasulullah. Berikan kepadaku nasihat wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "La taghdab. Jangan marah." Farod dah maka seorang lelaki ini mengulanginya kembali. Aus sini, ya Rasulullah mengulangi yang kedua kali. Berikan nasihat kepada kuahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tak jangan marah dua kali. Farod dah maka sahabat ini mengulanginya kembali. Aus sini, ya Rasulullah. Berikan kepadaku nasihat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, لا Jangan marah. Maka sahabat ini berkata, yang meminta nasihat ini, فَتَأَمَّلْتُ أَنَّ الْغَدَوْا Maka saya pun perhatikan, bahwasanya marah itu, itu adalah tempatnya berkumpul segala apa keburukan. Bukan berarti tidak boleh marah. Akan tetapi kita tempatkan pada tempatnya. Kata Limama Syafi'i rahimahullah. Al-ladhi la yagbabu mutlaqa hadha himar. Orang yang tidak marah secara mutlak, apapun yang terjadi, itu seperti himar, seperti keledai. min kulli ahmad. Dan orang yang marah pada segala keadaan, sedikit-sedikit marah. Maka ini orang bodoh. Perhatikan perkataan Al-Iman Syafiq dan telah terbukti dari marah tersebut, dari sifat marah tersebut. Banyak diantara kita yang saling membunuh. Saling mencaci. Saling mencecah. Saling mencela. Ini adalah hadith-hadith yang agung. Yang semoga diri kita Bisa mengamalkannya. Kemudian hadith yang terakhir Yang dikatakan oleh halimam Muhammad ibnu Abi Zaid al-Qarani rahimahullah Kata beliau La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsih tidak beriman salah satu di antara kalian. Sampai dia mencintai untuk saudaranya. Apa yang dicintai untuk dirinya. Banyak di antara kita yang menghafal hadits ini. La yu'minu ahadukum hatta li ma Akan tetapi apa maknanya? Apa maksud dari hadits ini? hari ini menjelaskan kepada kita agar hati kita itu selamat untuk saudara kita. Tidak ada kebencian. Tidak ada hasad. Telah diketahui bahwa hasad adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ولا ولا Jangan kalian saling marah Jangan kalian saling hasad saling membelakangi akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Terkhusus, hendaknya hati kita ini selamat untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang-orang yang berilmu di antara kita. Mereka itu sampai kepada derajat mereka untuk mengajarkan ilmu itu tidak langsung seperti itu. Mereka terlebih dahulu melalui rintangan-rintangan, cobaan-cobaan di dalam menuntut ilmu, sehingga mereka apa? Sehingga mereka memiliki ilmu yang bisa disampaikan kepada kita. Al Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan tentang haramnya, tentang tidak baiknya apa? Tidak baiknya menceritakan kejelekan tentang para ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu. Beliau berkata inna luhumal ulama'i masmumatun man syammaha marado wa man akela mata. Inna luhumal ulema'i masmumatun. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah racun. Men syammaha maradho. Siapa yang menciumnya, maka dia akan sakit. Waman akala, waman akalah mata. Dan siapa yang memakannya, maka dia akan mati. Coba perhatikan permisalan al-imam Ahmad rahimahullah. Dan juga semakna ucapan beliau apa yang dikatakan oleh Ibnu Asakir As rahimahullah. Masyarul muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Dan sebelum kita menutup majlis ini, kami akan ulangi hadith ini, adab-adab ini yang semoga kita bisa menghafalnya. Karena adab ini, inilah yang akan, hadith, hadith ini, yang akan membentengi kita dari akhlak-akhlak yang sayyiah, Akhlak-akhlak yang buruk. Qala al-imam ibn Abi Zaid al-Qarawani rahimahullah. Jima'u adabil khairi wa azimmatuh tatafarra'u min arbaatia hadith. Berkata Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qairawani Rahimahullah. Sebelumnya harus kita ketahui bahawa Al-Imam Ibn, Ibn Abi Zaid ini. beliau adalah Al-Imam Malikiyah. Di zamannya. Imam madhabnya Malikiyah di zamannya. Dan beliau memiliki akidah yang benar. Akidah yang sahih sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimahnya. Beliau digelari dengan. Malik As-Sagir. Malik kecil. Ini karena keilmuan beliau. Boleh berkata, perkumpulan adab adat yang baik, perkumpulan adab adat yang baik, dan pengikatnya, itu bercabang pada empat hadith. Itu bercabang pada empat hadith. Yang pertama, ini hendaknya kita hafal. Sehingga, kita bisa membentengi, Diri kita dengan hadit-hadit ini. Yang pertama. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan awli yasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Atau tidak bisa. Atau kalaupun dia tidak bisa. Maka hendaknya dia berkata. Maka hendaknya dia apa? Diam. Ini hadith yang pertama. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmud. Kemudian hadith yang kedua. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Saya ulangi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk dari kebaikan agama seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya hadits yang pertama itu tentang lisan hadits yang kedua ini agar kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita kemudian hadits yang ketiga tentang hadith La jangan marah ini perintah untuk meninggalkan marah Kemudian hadis yang keempat La yu'minu ahadukum akhihi ma Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini tentang hendaknya hati kita selamat untuk saudara kita. Untuk Orang-orang yang di sekitar kita selamat dari kebencian, dari gibah, dan selainnya dari perkara-perkara hati. Masya Ma muslimin yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya itu tentunya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah itu datangnya dari diri pribadi kami sendiri. Dan kami memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang bisa disampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Terutama terhadap diri saya sendiri. Dan juga kepada jamaah sekalian ilahuna subhanakallahumma wabihamdik asyhadu Allah la